Halo teman-teman semua di video ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita wudong- Kun versi novelnya buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, lindung kalian bisa mengikuti spoilernya di sini dan buat kalian yang suka cerita wudong Kiankun di disini jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin Oke kita mulai ya bab 645 menghancurkan Blade Pedang besar itu tiba-tiba merosot ke bawah. Pada saat itu, udara di sekitar tongcuan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak seperti tandus tersebar di sekitar tempat itu. Pedang tongceng tampaknya biasa saja. Tetapi kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Lindong, yang telah ditargetkan oleh cahaya pedang. Dia memang layak menjadi murid langsung dari Aula Desolate. Lindung memandang ruang tandus di sekitar tongceng. Matanya cukup serius, namun dia tidak punya niat untuk mundur. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan roh naga hitam yang berdesing semakin kuat saat memamerkan taringnya dan melambaikan cakarnya. Gelombang kejut energi yang menakutkan menyebabkan garis retak pada platform menjadi semakin padat mendesis. Mata tongcuan sedingin es ketika dia melihat naga hitam yang tumbuh dengan cepat di matanya. Teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Segera, cahaya pedang yang dipenuhi dengan aura tandus tiba-tiba keluar dari bilah besarnya yang kering. Cahaya bilahnya sangat perkasa. Tingginya beberapa puluh kaki saat ia dengan cepat melintas di udara dengan cara seperti kilat seperti meteorit. Setelah itu, ia menabrak roh naga hitam dengan momentum yang mengejutkan. Dentang, suara keras yang tajam dan tajam tiba-tiba terdengar di langit. Segera setelah itu, Serangan energi yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari langit. Serangan energi menyebar terpisah. Orang-orang di dekatnya buru-buru mundur. Banyak cahaya kemasan berkedip pada platform datar untuk melindungi diri dari angin energi yang terkikis. Sementara ditolak, perhatian orang banyak tetap fokus di udara. Desolate blade adalah seni bela diri yang cukup kuat dari aula desolate. Karena saat ini digunakan oleh kekuatan Tong Nirvana panggung 6 Yuan Nirvana, itu mungkin menjadi lebih kuat. Meskipun Lindung bisa memanggil roh naga, dia mungkin tidak bisa memblokir pisau setajam itu. Sizzle, sizzle, pedang itu bercahaya berat di kepala roh naga di depan mata semua orang. Aura mandul yang unik itu benar-benar menggerogoti tubuh roh naga. Skala naga hitam dingin yang awalnya agak dingin juga dengan cepat layu di bawah erosi dari aura desolate. Tong Chuan juga merasakan roh naga yang semakin lemah karena erosi aura tandus. Sudut mulutnya langsung terangkat menjadi senyum dingin. Blade desolate di tangannya sekali lagi meretas ke bawah dengan marah. Desolate blade yang membunuh roh naga. Retak-retak-retak. Serangan cahaya pedang yang tak tertandingi muncul. Kali ini, roh naga hitam segera retak. Membentuk banyak garis retak dalam proses. Roh naga itu tidak tahan lagi. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala ketika melihat adegan ini. Tampaknya roh naga yang dipanggil Lindong, tidak mampu menanggung kekuatan Blade desolate. Seni bela diri desolate hall cukup unik. Aura mandul yang mereka dapatkan dari pelatihan itu cukup kuat. Martin kecil melihat pemandangan ini di langit dan mengangguk. Apakah Lindong mampu menanggungnya? Kelompok Liu Bai dan Moling tanpa sadar bertanya. Lindong pada dasarnya mewakili semua murid yang baru bergabung. Jika dia dikalahkan hari ini, kemungkinan tidak ada dari mereka yang akan bersenang-senang di masa depan. Tenang, tidak mudah untuk berurusan dengan Lindong. Martin kecil berbicara dengan senyum tipis. Molling dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar Little Martin berbicara dengan cara ini. Pada saat ini, mereka dapat mengatakan bahwa Little Martin tampaknya adalah orang yang paling tak terduga dalam kelompok. Oleh karena itu, karena dia telah berbicara dengan cara ini, sepertinya Lindung tidak akan berada dalam masalah besar. Sementara mereka bercakap-cakap, roh naga besar di langit itu juga mulai pecah selangkah demi selangkah. Jelas, itu sudah mencapai batasnya. Sudah berakhir, cukup banyak orang yang merenungkan pemikiran ini di dalam hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, mereka tidak punya niat untuk mengejek anggota lain. Itu sudah merupakan prestasi bagi Lindong, yang hanya pendatang baru, untuk memaksa Tong Chuan menggunakan desolat tablet. Tong Chuan juga mengangkat kepalanya dan melihat roh naga yang runtuh. Wajahnya menunjukkan senyum. Namun, matanya tiba-tiba menyusut sebelum senyumnya bisa melebar. Bang, roh naga yang retak tiba-tiba meledak pada saat ini. Segera setelah itu, lampu hijau langsung keluar dari dalam. Setelah itu, itu melintas ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan dan muncul di depan Tong tongcuan. Dengan bantuan pantulan cahaya, semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa lindung ada di dalam lampu hijau. Pada saat ini, tubuh lindung ditutupi dengan sisik naga hijau yang muncul seperti lapisan baju besi skala. Senjata naga hijau, mata lindung sedingin es di dalam lampu hijau. Raungan rendah terdengar di dalam hatinya. Segera, Tangan kanannya langsung bergoyang dan bengkak. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi lengan naga yang sangat besar. Kekuatan yang mengerikan meletus dan mengguncang ruang sampai menjadi sedikit terdistorsi. Bang, Lindung tidak ragu setelah lengan naga hijau terbentuk. Tinjunya membelah udara segera sebelum dia bergegas menuju tongcuan dengan cara yang sangat menakutkan. Energi mengerikan menerkam dengan cara yang mirip zat. Segera. Bahkan tubuh kemasan Tong Chuan Six Yuan Nirvana Stage merasakan semacam rasa sakit yang menusuk. Matanya dengan cepat berpaling serius. Itu karena pukulan lindung merupakan ancaman serius baginya. Retas. Bilah besar yang kering di tangan Tong Cheng terangkat tinggi. Setelah itu, sekali lagi ia meretas ke bawah dengan kekuatan besar. Kekuatan aneh itu didorong hingga batasnya pada saat ini. Dentang lengan naga dan desolate blade bertabrakan secara langsung pada saat ini. Segera, kekuatan liar dan kekerasan yang tak terlukiskan menyapu. Garis retak juga menyebar dengan cara seperti kilat di tanah. Cici jejak kekuatan abu-abu gelap dengan cepat mengalir keluar dari blade desolate, di mana tinju melakukan kontak dengannya. Itu dengan cepat mengalir keluar dari blade desolate. Setelah itu, mereka mengikis lengan naga lindung dari terus-menerus. Di bawah erosi dari kekuatan itu, lengan naga Lindong benar-benar menunjukkan tanda-tanda layu. Kamu baru saja bergabung dengan Aula Desolate. Izinkan senior ini mengajarimu betapa menakutkan kekuatan Desolate dari Aula Desolate. Tong Chuan melihat pemandangan ini. Tertawa dingin dan berkata, Desolate Force ya, Lindong memfokuskan matanya sedikit. Energi aneh itu tampaknya mampu mengubah segalanya menjadi keadaan tandus dan kekuatan erosinya sangat kuat. Roh naga dari sebelumnya akhirnya kehilangan banyak pertahanannya karena kekuatan yang terkikis, yang membuatnya dihancurkan hanya dengan serangan pedang. Orang lain mungkin merasa kesulitan untuk berurusan dengan kekuatan semacam ini tapi sayangnya, Lindung bukan salah satu dari mereka. Menelan sebuah pemikiran melintas di benak Lindong sebelum kekuatan melahap yang kuat meletus dari simbol ancestral leluhurnya. Jejak garis hitam diam-diam menyebar ke tangan naga Lindong dan menelan semua desolate force yang menyerang tubuh Lindong. Ekspresi Tong Chuan secara drastis berubah saat dia menyadari bahwa desolate force-nya sedang ditelan. Jelas, dia juga merasakan sesuatu. Kekuatanmu tidak berguna melawanku. Lindung mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum ke arah tongcuan. Yang wajahnya berubah drastis. Tangan naganya segera mengepal erat. Kekuatan lonjakan keluar seperti air pasang dari jarak yang ekstrim. Bang. Tinju naga bertubrukan dengan keras ke Blade desolate. Kekuatan liar dan kekerasan dicurahkan dalam cara yang sangat dangkal. Mengabaikan kekuatan desolate yang misterius itu. Retak. Ketika kekuatan liar dan keras ini merembes keluar, banyak garis retak segera muncul di Blade desolate. Setelah itu, garis retakan melebar dan langsung pecah di bawah tatapan tertegun tongcuan dan banyak murid desolate hall lainnya. Ledakan. Setelah desolate Blade hancur, sisa kejut angin menyapu tongcuan dengan cara yang mirip badai. Segera. Itu mengirim yang terakhir terbang dan dia hanya bisa mendapatkan kembali pijakannya setelah dia dengan ceroboh mundur selusin langkah. Platform menjadi jauh lebih tenang setelah tubuh Tong Chuan stabil dengan cara yang menyedihkan. Banyak murid dari Aula Desolate saling berhadapan sebelum diam-diam menghirup udara dingin. Lindung benar-benar menghancurkan Blade Desolate. Menjadi murid dari Aula Desolate, mereka jelas menyadari betapa kuatnya Blade Desolate itu. Ini adalah seni bela diri yang harus dipelajari oleh para murid dari Aula Desolate dan itu adalah serangan ofensif yang mereka sukai. Namun, sekarang hancur hanya dengan satu pukulan dari Lindong. Ketika semua orang menyaksikan Lindung yang telah menghentikan serangannya di udara, mereka sadar bahwa pemenang pertarungan ini sudah diputuskan. Lengan naga Lindung yang bengkak bergoyang dengan cepat. Setelah itu, mereka berubah menjadi tangan biasa. Dia tidak pergi ke laut dan mengejar lawannya. Ini adalah Dao Sekte, bukan medan perang kuno. Orang di depannya juga senior dan bukan musuh hidup atau mati. Oleh karena itu, aturan di battlefield kuno, di mana seseorang harus membunuh atau melumpuhkan pihak lain, tidak berlaku di sini. Lindung mengangkat kepalanya setelah tangannya kembali normal. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tong Chuan di kejauhan dan dengan lembut berkata, Senior Tong Chuan,